ucita daripada kepimpinan berhad merangkap ketua am bahagian P175 papar Yang Berhormat tuan Muhamad Amin bin Haji Zainal pembantu menteri pembangunan perindustrian negeri Sabah merangkap ahli dewan undangan negeri N29 Pantai Manis Sah Encik Azman Sipan ketua penolong pengarah bahagian PKPMM Jabatan Penerangan Negeri Sabah untuk menyampaikan ucapan aluan Majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilahkan uh, uh, Pengurusi Majlis Ketama sekali uh, yang berbahagia Datu Jamal bin Urobi Pengurusi Fleka Property Senyam Berhad Merangkap Ketua Amno bagian P175 Papar Yang berhormat Tuan Muhammad uh, Tamin bin Haji Zainal Selaku pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri Sabah Merangkap adun N29 Pantai Manis Seterusnya yang berbahagia Puan Nur Azah binti Abdul Rahman Naib Ketua Wanita AMNO bagian Papar Mewakili uh, yang berbahagia Datuk Rosnah uh, Abdul Rahci Syialin Ketua AMNO Wanita uh, P175 Papar Seterusnya uh, yang berusaha Encik uh, Azlan Zabli selaku pegawai daerah papar, terusnya kepada uh, datu-datu, datin-datin, uh, pemimpin-pemimpin masyarakat, ketua-ketua uh, jabatan, wakil-wakil uh, ketua jabatan dan juga Kami mengambil inisiatif untuk uh, apa ni, uh, menjayakan satu program yang bentuk malam apresiasi bagi menghargai semua uh, terutamanya ketua-ketua jabatan negeri dan uh, seretuan dan juga kepada uh, orang-orang perseorangan, NGO, pertubuhan dan juga kepada mana-mana uh, pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan apa jua program. Uh, terutamanya bagi sambutan Bulan bangsa di negeri Sabah ini di peringkat negeri maupun di peringkat daerah ataupun program-program uh, yang dilaksanakan oleh jabatan di peringkat daerah di daerah Papar ini, Tenangan melalui uh, Kementerian Komunikasi dan uh, Multimedia merupakan uh, sekretariat induk bagi uh, apa ni program-program uh, sambutan melaka bangsaan di seluruh negara. Uh, kami telah melaksanakan pelbagai program berkaitan dengan uh, sambutan bulan kemerdekaan ini. Uh, di antaranya kita adakan uh, kembara uh, keluarga Malaysia Malaysia, kemara merdeka keluarga Malaysia yang dilancarkan di Paparan baru-baru ini bersama Tuan Dio uh, dan juga program program seperti uh, TikTok Merdeka, Ilham Merdeka, pengkisaan kemerdekaan, pidato kenegaraan dan banyak lagi program-program yang melibatkan negeri dan daerah Yang berkaitan dengan sambutan berlebihan kebangsaan Jadi uh, bersebenarnya dengan itu uh, Saya mengwakili penerangan uh, Mengucapkan banyak, banyak terima kasih Pada semua agensi Ketua-ketua jabatan uh, maupun uh, negeri dan uh, persekutuan Orang-orang pesorangan, uh, NGO Komuniti-komuniti uh, keluarga Malaysia uh, Di Daira Papar ini Kerana telah bekerjasama. Dengan uh, Pek Jabatan Pertarangan sendiri Maupun Pejabat Pendanganan Daerah maupun Negeri Dalam menjayakan apa jua program Yang kita laksanakan di peringkat daerah Kerana sebenarnya uh, inilah tujuan Jabatan Pertarangan uh, Dalam kita orang cakap uh, memeriahkan ataupun menggelorakan uh, Semutan bola kebangsaan di setiap tahun Yang kita adakan di seluruh negara Di kita tahu sudah lebih kurang 2 tahun Kita terperuk ataupun kita uh, dibelenggu dengan pandemik COVID-19 ini Dan kita tidak boleh mengadakan apa-apa acara pun Jadi pada tahun ini, tahun 2020, 2020 ini Kita diberikan sedikit kelonggaran Dan kita mengadakan berbagai program seperti yang disebutkan tadi Jadi sebenarnya program ini tidak akan berjaya Sekiranya tidak ada sokongan, dukungan Daripada semua pihak yang berada di jadwal papar ini Daripada Datuk Seri Gita Jamal pembantu Menteri kita, Datuk Muhammad Tamin punya pegawai daerah dan semua agensi-agensi uh, persekutuan dan negeri yang sama-sama melaksanakan apa jua program, tidak semestinya semuanya belum kebangsaan tetapi apa jua program yang melibatkan uh, dengan tujuan untuk uh, kita sama-sama untuk membangunkan diri sama ini sendiri jadi tuan-tuan dan perempuan dan -perempuan sekalian uh, sebenarnya uh, banyak lagi program yang akhir -akhir kita laksanakan, jadi semoga dengan uh, malam uh, apresiasi pada malam ini akan memberikan sedikit uh, suntikan, semangat kepada semua agar uh, kerjasama yang kita pupuk selama ini akan berterusan akan majlis kita pada malam ini saya menganggap majlis ini merupakan penghargaan setelah kita bersama-sama meraihkan bulan kemerdekaan selama sebulan jadi uh, semuanya apabila saya diberi di, talimat dan dibawa berbincang mengenai dengan program-program uh, lanjutan. dan saya sebenarnya terpanggil bagaimana cara kita untuk mengisi program yang diberikan untuk dilaksanakan oleh UMNO bagian bapak. karena saban hari minggu program-program kemerdekaan tidak pernah berhenti di kampung, desa dipekan dan juga jepatan-jepatan kerjaan menganjurkan program yang sama tapi naratifnya sudah tentu untuk menunjukkan kesetiaan cinta kita kepada negara kita, jadi tidaklah mau mencuri masa tuan-tuan karena malam ini, malam kita meraihkan merayakan bulan kemerdekaan dengan kata-kata itu, saya meresmikan ya? saya meresmikan uh, program merdeka eh, Parlimen dengan resminya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh lepas ni minta dapat datang ke depan lah rikus lagu. Ke. Kita maaf sama nama. Lipat satu nama nama. Nah, bos aku rasa aku kena balik sekolah ini, bos. Satul